a <laughs> Pelayanan dari Kermita, Jemaat Beo, Immanuel Beo dalam penyambutan terhadap kami peserta Westparawi baik lomba Pekal dan raguan suara luar biasa pelayanannya dan ini kami harus ajukan jempol dan kiranya ini akan terus. Uh, dibuat sebagai satu hal yang akan terus memacu jemaat ini, semakin bertumbuh dalam iman. Walau. Saya diri luar biasa. Terima kasih untuk pelayanannya. Yesus kasih. memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat sampai tujuannya. Amin. Terima kasih. dari jemaat saya dari jemaat baitul Lapango baitul Gemis baitul Lapango Gemis baitul Lapango Nah bagaimana Bapak? Kesan-kesan Bapak selama Bapak ada di 5 hari ada di Jemaat Deo. Eh, kesan pertama memang luar biasa. Jemaat Immanuel Beo luar biasa. Mulai dari persiapan, semua hal yang diperlukan oleh peserta itu tersedia dengan baik di sini. Dan kelihatan memang untuk segala sesuatu, panitia semua bekerja dengan baik, sikap sehingga segala sesuatu itu dapat berjalan dengan baik. Itu kesan kami yang pertama, sehingga kami merasa dihargai cukup luar biasa. Dan kami merasa bahwa ini suatu hal yang menjadi tanggung jawab menjadi utang bond kami ketika mungkin beberapa waktu, waktu depan bisa misalnya Ema, eh, jemaat Immanuel ataupun dari Germita ke Gemi ke Gemis, ya. ini menjadi tanggung jawab untuk disebarkan bahwa memang cukup luar biasa eh, persiapan dari jemaat Immanuel eh, Germita Immanuel Germita Deo, Deo. Oke. Okay. Oke. Okay. Satu kata untuk Germita Emanuel Beo? Germita Emanuel Beo is the best. Is the best. Terima kasih, Pak.